yang depan. Yang ya, yang sebelum off-nya. Jadi bukan yeah. sudahnya. Karena kalau misalkan ini dihapus berarti di XR broker wah habis telurnya. Ya, makanya telurnya baru beli di pasar pecah semua. Maksud, pecah semua. Tapi kalau dari pasar hmm. coba dibuka yang pecah itu cuma du, dua Cuma 2, tidak semua, tidak semuanya. Oke. Okay? Nah, makanya dari itu saya kemarin sering bilang ya uh, Tubi itu menggantikan kata, ker, kata kerja. Jadi karena tidak ada kata kerjanya maka apa itu eh, digantikan dengan to, to be. tubi. To tubi itu eh, istilahnya itu adalah kata kerja jadi jadian atau linking verb. Artinya menghubungkan antara subjek dan objek. Itu bahasa bahasa anak anak sastra Inggrisnya. Tapi kalau digasir kayak gini nanti repot. Ini maaf ya ini soalnya. Apa, uh, apa materi saya apa uh, bimbing tukel oke okay, ini aturan kedua bisa dipahami aturan kedua teman-teman bisa -teman. yes, sir the number of the subject singular or plural ya yeah. yeah. oke okay, ya jadi dia harus uh, ngikutin ya jadi ngikutin of nya sebelum of nya karena kadang mengecoh gitu. nah kita lari ke pasal sebentar ya bentar, bentar. saya agak ini Oke. Nah, kita lari ke pasal ketiga. Nah, ini agak berbeda. Oke, ini Mbak Mbak ini uh, Mbak Zara kalau Mbak Mulbi ada di ini suruh apa? Suruh ini juga kayaknya Mbak Mulbi belum saya ajarkan yang ini. Ya, kalau Mbak Mulbi ada ya, kalau misalkan dia mau ikutan. Soalnya ini belum saya ajarkan. Oke. Nah, gini ya. Ibu uh, dan juga Mbak Zara dan juga Bu Butri juga yang sekarang mungkin mendengarkan. Uh, ini Bu, semua ini itu dikategorikan di sebagai single, singular, walaupun artinya mungkin simpro-plural. Plural. Jadi walaupun dia dalam bahasa Indonesia itu kayak kayak apa ya, kayak plural, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah single, singular. Contohnya, Bu, ya ini kan ini ya, saya mulai dari sini aja supaya gampang. Everybody itu artinya apa, Bu? Setiap, Setiap orang. Tiap orang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jamak atau plural, bu? Jamak atau singular? Dalam konsep bahasa Indonesia. Jamak, jamak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu artinya singular, bu. Jadi misalkan, bu, nih ya, semua orang mencintai kamu berarti everybody, everybody loves you, loves you. Karena everybody, everyone itu dianggap sebagai singgu singular, bu, bisa dipahami, bu. Jadi walaupun, nah, maksudnya di sini kan coba, walaupun artinya itu mining, itu kan arti ya, artinya mesin plural terdengar kayak plural, kayak jamak, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dikategorikan sebagai singular. singular. Jadi ibaratnya bu, kalau ibu beli sayur, sayur kangkung misalkan di di tukang sayur atau di pasar, itu kan sayurnya ada banyak ya, Bu? Ada berapa helai gitu kan ya? ya enggak? Kemudian, sayur itu di diikat. Nah, ibaratnya kalau everybody itu kayak orang banyak yang dijadikan satu kesatuan. Jadi dihitungnya itu ya per ikat itu. Gitu. Jadi satu kesah, satu kesatuan. Bisa dipahami, Mbak Zara, Bu Ida? Iya, iya. Jadi ibarat kata tadi ya, beli sayur, sayurnya itu di diikat kita, kita itu kan bayarnya enggak nggak perhelai daunnya kan tapi bayarnya itu per i per -ikat. ya enggak halo iya ya, berarti ya. orang-orangnya satu persatu itu mencintai ya, mencintai makanya, kamu ya, jadi satu persatu jika, nah, jadi menghitung mereka itu menjadi kesat kesatuan, kesatuan. Nah, gitu jadi makanya ini yang salah kalau kadang tes apa test ini yang salah biasanya Everybody love you. Nah, everybody kan setiap, Mas. Saya pernah ditanya sama mahasiswa saya. Everybody kan setiap orang, Mas. Setiap berarti kan banyak. Duh, dalam bahasa Inggris, itu berbeda. Setiap orang itu dikategorikan sebagai single-singguler. Makanya dia, everybody love you. Nah, gitu ya Bisa dipahami, teman-teman? Iya, iya. Bisa, Sir. Oke, good. Ya. Nah, kemudian sama. Everybody, everyone itu artinya sama, ya dia itu yeah. sinonim. sinonim. Kemudian ada anybody. Anybody itu artinya sia, siapa siapapun. Anybody who, who lost my daughter should marry her. Siapapun yang menyukai anak perempuan saya wajib menikahinya. Kayak Loh. gitu misalkan ya. <laughs> jadi misalkan Bu, jadi kan kayak saya mbara zaman dulu gitu ya. Kan kalau zaman kerajaan dulu kan kayak gitu kan. Nah, no one, no one itu artinya apa? Tak, tidak satupun. Tak satupun. Satupun. satupun. Misalkan gini, no one likes her, Like her atau likes her, likes, likes her, tidak ada satupun yang menyukai Menyukainya, menyukainya atau menyukai dia. Jadi dia itu kayak kayak apa? Kayak apa ya? Uh, jadi musuh lah, jadi musuh di sekolah gitu ya. Jadi nggak ada orang yang suka sama dia. No one likes likes her. Noan kenapa dia pakai S likes-nya? Karena dia dianggap sa, satu. Satu. Sambadi. Sambadi, sambadi itu kan ada sam. Sam itu kalau dicari di kamus artinya be, be, beberapa. enggak? Ya, Tapi ini kalau dalam satu orang ya, Seseorang. satu Sambadi itu seseorang walaupun sam itu artinya be, be, beberapa. Beberapa, Sambadi itu sama dengan some. Some jadi, enggak ada bedanya. Makanya, ini dianggap kesal: satuan jadi satu, of satu orang. orang, Someone Someone, taman, uh, gives you a gift apa? Seseorang memberikan kamu hadiah. Hadi ya. Hadiah. Seseorang, misalnya kan kalau kalau ada yang naksir gitu kan, itu ada yang suka, itu seseorang pun naksir kamu. Samuan gitu. Yeah. gitu kan, samuan bilangnya itu ini apa? Ya, karena dia nggak mau ini kan, nggak mau mengungkap siapa gitu kan bilangnya samuan gitu ya. Samuan atau Sam. Some, Sambadi itu sama. Ada nobody, nobody itu sama kayak no, no, no one. one. Nobody itu tak satupun. pun, neither itu sama, neither. Ya. Neither itu kedua-duanya, neither. Of the man is working. Kenapa dia bukan not art. Neither itu artinya tidak keduanya. Tidak kedua laki-laki itu beker, bekerja. Tidak kedua. Kalau kalau kalian uh, neither. Ya, ini ya saya kasih bahasa Indonesia ya. Biar tidak keduanya. Tidak keduanya. Berarti kan tidak satu pun. Sama seperti no one kan. Ya enggak? Tidak keduanya itu kan kalau kita kaji lagi artinya mirip sama no no one, tidak satu pun, ya enggak? Iya, iya. Ya, makanya dia dianggap sa satu kesatuan. Betul. Contoh kalimat ini ya. Neither of the men, walaupun itu men ya, Bu. Men itu kan berarti laki-laki, lebih dari lebih, lebih dari, dari satu. satu. Ya ini bentuk irregular. Jamak. Jamak ya. gitu ya. Jamak. Ada neither Tapi neither itu yang di itu. neither nah, ini yang berpengaruh justru yeah. malah bukan man-nya. Jadi neither of the men. kalau cuma gini Bu, ya, Mbak Zara juga, kalau cuma gini the man the man up. are working. Kalau kayak gini, tapi kalau seperti ini ada needernya. Needernya is. Jadi pakai is. Nah, ini yeah. yang kebanyakan orang itu keliru. Makanya saya ajarkan di sini. Mbak Zara bisa mengikuti ya? Bisa, Za. Saya okay, Good. Anyone itu sama seperti anybody itu sama anybody. Either, either. itu artinya uh, dua-duanya. Either, nah, itu sama seperti neither. Kalau neither itu maknanya nega negatif. Negative. Kalau either itu positif. Nah, yang ini nanti akan saya ajarkan lagi di kelas kalau, kalau nggak salah upper intermediate, ya. Someone itu sama seperti somebody Somebody. Nah, each, each, each itu keseluruhan. Artinya, bukan. Each itu artinya setiap, Bu. Setiap. Oh, Jadi, setiap. Saya kasih tahu ya each person each person setiap orang works 8% brings uh brings uh brings food artinya apa setiap orang membawa makanan nah setiap orang membawa makanan misalkan gini from home home jadi semua orang membawa Bawa bekal. ya bawa bekal gitu. bawa bekal dari dari rumah. rumah. Kenapa dia pakai s? Karena hitungannya satu satu, satu. Each, yeah. each, person. Jadi setiap setiap orang. Ingat setiap dalam bahasa Inggris itu ibarat sayur yang satu. di yang diikat. Yeah. Jadi dihitungnya itu satu kesat satu kesatuan. Nah. Contoh lagi misalkan. It's company, pays, salary, bonus for the employee. Nah, it's salary artinya setiap perusahaan, perusahaan memberikan bayar bonus, bonus, memberikan bonus, bonus memberikan memberi bonus untuk karyawan. karyawannya. Employee. employee itu artinya karyawan. Kenapa dia pakai S di sini? Karena, karena each, each, each. each berarti artinya setiap perusahaan, setiap perusahaan, setiap perusahaan gitu ya. Oke, okay. sampai sini ada ini, ada pertanyaan terakhir ini. Silakan, karena ini penting ya. Karena ini basic, silakan. Kalau ada someone either one, either. Okay. kalau semuanya no itu, kalau semuanya itu, kalau semuanya itu, kalau semuanya itu, kalau itu, dianggap walaupun artinya kelihatan jamak ya kalau dalam bahasa Indonesia tapi kalau dalam bahasa Inggris dikategorikan sebagai single, singular singular hmm. ya. okay. nah ini uh, oke okay. sekarang aturan keempat ya ini uh, pakai mos ya mos itu bisa di artinya bisa singular bisa plural jadi tergantung makna maknanya tidak semua yang pakai mos itu artinya plural kadang orang itu salah paham ya oh most itu kan berarti most of banyak. the news yeah. is good ya yeah, most, most itu kan berarti kebanyakan nah kebanyakan kan berarti plural kan nah mikirnya kayak gitu ya orang Indonesia biasanya tidak karena tidak semua most itu apa artinya adalah plural contoh ini most of the news is good kebanyakan dari berita itu pak bagus Nah, kenapa pakai is kalau yang bawah pakai r ini saya anggap para cde supaya kalian enggak ini karena kita masih belajar present simple present nah kenapa ini pakai is kenapa pakai r sebelum saya ini mungkin ada yang bisa sebelum saya jelaskan karena oke okay, karena news ini adalah kata benda yang disebut sebagai uncountable artinya tidak bisa dihitung ada nggak newses? Gini ada nggak? Nggak, nggak ada. <laughs> Karena news itu bentuk plural dan singularnya itu sama news. Jadi nggak bisa, nggak, nggak bisa, bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Nah ini angkan tepuk. Nah flower itu count, countable, bisa dihitung. Bisa dihitung. Nah ini ada bahasa Inggris tuh ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Biasanya yang tidak bisa dihitung nanti ada ada materinya sendiri. Itu adalah yang bersifat butiran butiran, ya. kemudian helai, helian. Contoh misalkan kayak rambut, rambut itu nggak bisa, My hairs, hairs gitu ada esnya gitu ya. Mentang-mentang rambutnya banyak gitu kan, hairs nggak boleh, helian itu hair gitu aja. Jadi nggak bisa hairs, ini ya, nggak ada hairs ya, artinya hair gitu aja. Walaupun ya kalau dihitung jumlah rambut itu banyak, tapi ya kita menganggapnya sebagai apa? Sebagai singgul singular. jadi singular. tidak ada pluralnya putiran singgula sama sifatnya itu liquid-liquid apa Cairan. Cairan. kayak air jus dan seterusnya itu tidak ada esnya atau ice cream juga tidak ada esnya yang lagi itu bersifat uh, apa itu tidak bisa di pegang berarti antau cebel tidak bisa ditunggu apa tidak bisa dipegang maaf tidak bisa dipegang itu contohnya kayak udara udara itu nggak bisa dipegang ya bahasa Inggrisnya udara itu apa air, air. nggak ada sih ya nggak ada karena sifatnya tidak bisa dipegang sama itu abstrak, abstrak. ada benda-benda abstrak yang tidak bisa dihitung contohnya ini kayak news news ini kan dia bersifat ide ya gagasan uh. itu tidak bisa dihitung nah jadi seperti itu ya Nah Butiran itu contohnya kayak rice. Rice itu apa artinya? Nasi. Nasi. Nasi. Nasi. Ada nggak rises gitu? Nggak Bisa. ada, nggak ada. Karena kalau uncountable berarti dia tidak punya, tidak punya bentuk plural. Jadi kemana-mana bentuknya selalu singgung, singular. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan. Uh, ada ada chapternya sendiri, ada chapternya sendiri untuk menjelaskan ini. Ya. Oke. Okay. Nah, yang terakhir ini ya seperti tadi ya, Bob and George. Nah ini maksudnya adalah subjeknya itu di jumlahnya itu diperdumangkan, dipertimbangkan ya, Kalau dia ada Bob and George, berarti dia kan ada dua, ada dua orang. Dua orang. Tapi kalau seperti ini, ada neither-nya seperti ini, Neither Tidak, Bob, tidak Bob ataupun George, George is is living. Kenapa dia pakai? Is neither. karena ada nih, neither. neither berarti kan tidak ada. Jadi berarti kan Bob sama Jos ini enggak berangkat kan, dua-duanya kan. Uh -uh. Tidak ada keduanya yang per yang pergi. Berarti nggak ada satu pun. Berarti satu orang neither. Nah ini ini dalam. Tapi kenapa berarti, pakai normas? Uh, kalau ini negatif pakainya Norgo ya. Oh Nanti iya. Karena iya, ada Kalau either itu kan ini ya keduanya itu pakainya or. Jadi oh, ini iya. or. pasangannya, pasangannya. Asalnya yeah, yeah. itu, nor, karena yeah, dia nekat. Yeah. Oke, okay, nah ini ada ini aturan terakhir, ya. Nomor 6 ya. Uh, ya, ini, mohon maaf, maaf, ini slide-nya masih nyampur, jadi ini aja. Nah, ini aturan yang keenam ini sedikit berbeda. Nanti akan ada materinya sendiri. Yang jelas, teman-teman, ya. kalau ada "there are there is", itu yang diperhitungkan itu adalah kata objek yang di belakang. There are, there is itu artinya apa ya? There is a Di laptop. sana ada gitu. Tidak, Bu. There is a Tapi itu artinya ada sebuah laptop. Oh, ada sebuah laptop. Ini kan there is. Nah, there are, there is, teman-teman, itu uh, kalimat yang unik. Unik dalam bahasa Inggris karena subjeknya itu tidak menentukan to apa. Tapi yang menentukan itu adalah objek-objeknya. Karena objeknya itu satu, maka is is. Tapi kalau there titik-titik uh. many laptops uh. maka good nah, there are. Artinya adalah a uh, ada. There are many laptops. Nah, jadi there are these. ini kalimat yang sedikit uh, Mas, unique. laptopnya harus ditambah s. kan many, Bu. Kan dia ya, ya, kan ya. dia countable, Bu. Ya, iya, artinya iya. bisa dihitung, banyak lab, laptop berarti intinya, darah there ini berbeda dengan yang kalimat umumnya. Kenapa? Karena kalau ini, ya, kalau ini itu jumlah uh, be-nya is atau artinya itu tergantung, bukan subjeknya, tapi tergantung objek. Objeknya, objeknya itu lebih dari satu, atau ba, atau banyak. cuma satu, gitu ya. lebih dari satu, atau cuma satu. Ya. Maaf. Uh, nah, ini ya, jadi. Uh, jadi seperti ini. There are there is. itu artinya a ah, ada. Nanti ada uh, chapter sendiri untuk membahas ini ya, ada silabus sendiri. Nah, kemarin Mbak bahasara karena masuk di tengah-tengah itu belum belum dapat ini ya. Oke okay, ya. Nah, sekarang coba kita latihan bareng-bareng ya. Ini bentuknya present semua ya. Coba. Nature of the man. Neither of the man is is. is. Oke, okay. ibu is ya. Kenapa pakai yeah. S, Bu? Karena neither. Good, ada nethernya. Sekarang Mbak Zara, yang ini Mbak, pakainya is atau are. Halo Mbak Zara, are you still here? Halo Sar. Okay. Uh, is. Is. Is. Is of the girls ready to leave. Oke, okay. dia ada S-nya loh Mbak. Kenapa kok ini? Kan ada S-nya. Kenapa pakai is? Soalnya itu is. Ada is, bagus ya. Sekali lagi kalau saya tanya itu jangan jangan panik ya saya itu cuma ngetes <laughs> karena yang terpenting itu bukan ininya tapi cara me, cara melogikanya kalau cuma sekedar buat struktur itu semua orang bisa tapi kalau melogika itu yang penting oke okay. ibu ini bu apa some ibu, member tidak? is some members of is, the faculty is arbu Coba. Loh, bukan bukan some members itu berarti some body gitu enggak ya? Bukan, ini kan members itu dia countable atau uncountable gitu? Nah. Oh, countable Nah, countable kan? Oh iya, yeah, R, R, sorry, R. sorry. Good. Jadi jangan terkeceh ya Bu, walaupun tadi yeah, bilang yeah. some, tapi makanya tadi bilang some, mos atau any Itu tergantung kata ben kata bendanya, bisa dihitung oh, yeah, atau yeah, di, yeah. tidak nah. R R, present pre, Oke, okay, good. Jadi jawabannya yang R. Oke, okay, Mbak Zara, yang ini, Mbak? Each of the girls' observers are the regulation. Observe, Mbak, ya. Observes. Observes. Bacanya, coba. Gak coba boleh kan. dua S-nya. Uh, ini, Bu. observe Yang ini, Bu. observe. Ini bacanya bukan ini, Bu. Maksudnya bukan observers, tapi observes. Jadi mati nah, di S. Observes. S. observes. Coba, Mbak Zara. Observes. Observes. Nah, jadi bukan observers, tapi observes. Jadi kayak observe jadi kayak ini observe biasa, tapi belakangnya ditambahi s, Observe. Observes. Kayak nah, gitu ya. Good. Nah, terakhir Bu Ida. Most of the the seat. Ini gini aja. Word. Word. Oke, okay, berarti ini is sama sama art. Okay. Art. Art. Taken. Art. Nah, most of the seat art. Art. Taken. Ibu, kalau yang ini Mbak Sarah juga, ini adalah bentuk a pasif. Nah, ini nanti saya ajarkan di kelas paper kelas ini, kelas intermediate. Kita akan belajar bentuk pasif. Artinya, dalam bahasa Indonesia, kurs kebanyakan kursi itu sudah di ya, dipesan. dipesan. Ya, dipesan. itu dipesan atau diduduki gitu ya. Jadi kalimatnya memakan sama dimakan itu kan beda ya. Kalau memakan itu kalimat aktif, tapi kalau dimakan itu kalimat apa? pasif. Pasif. Nah, itu nanti akan saya ajarkan di kelas Oke, ini masih masih siap satu lagi. Oh, ini masih tinggal. Uh, pakai, saya, pakai. aku oh, mau ya? tanya dulu dong yang tadi. Ya, oke, okay, Mbak. Yang Mara. tadi kan some members itu R, berarti kalau some people itu R juga ya, saya Iya. people itu kan, Mbak, gini, Mbak. Kata people ya, kata people itu otomatis otomatis jamak. Jadi, people itu otomatis jamak. Jadi dia tidak bisa, Mbak, di di apa? Disinggularkan. Kalau mau singular itu tinggal cari kata yang yang lain berarti pakainya per person. Person. person jadi people itu otomatis singgung eh sorry otomatis plural otomatis plural Mohon maaf otomatis plural karena kalau kita merujuk orang-orang itu kan berarti orangnya lebih dari satu lebih dari satu tapi kalau person itu satu satu, satu orang. orang tapi kadang jangan kaget kalau kalau orang Amerika itu bilang kayak gini Person, nah, itu artinya apa mbak? Orang? Orang tapi lebih dari satu. Nah, tapi lebih dari satu karena ada s-nya. Nah ini ciri khas orang Amerika. Kalau orang ini kalau merujuk orang Inggris merujuk ke orang banyak itu bilangnya people. Tapi kalau orang Amerika mereka bisa pakai ini person, tambah s. Oke. Okay. Uh, satu lagi ya, satu lagi sebelum ini saya tutup. Uh, ada benda-benda dalam bahasa Inggris yang dia itu kalau di Indonesia itu kelihatannya tunggal, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu jamak. Nah, beda kebalikan kayak yang tadi ya. Contoh misalkan, glasses artinya apa ya? Kacamata. Kacamata. That's kalau dalam bahasa Indonesia itu bendanya tunggal atau jamak, Mbak? Bendanya satu atau jamak? Kalau dalam bahasa Indonesia? Satu. Satu. Satu. satu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu jamak bu, jamak. Berarti Pernah kiri -kanan, tanah, kanan gitu. Ya kiri kanan. Jadi berpa, berpasangan, berpasangan. imper. Nah benda-benda yang sifatnya berpasangan itu kalau dalam bahasa Inggris sudah pasti masuknya singgung, singgung, uh, masuknya plural. Maaf, masuknya plural. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia itu masuknya singgung, singular maknanya itu singular. jadi kebalikan yang tadi contoh oh in pair pasangan ya kos kaki pants apa bu pants itu apa bu celah celana kenapa celana itu harus pakai s karena kiri kanan karena lubangnya itu ada ada, ada dua. dua lubang kanan sama lubang ki... kiri lubang kiri Bukan. kalau kalian pants enggak ada Nggak ada S-nya, berarti kalian beli calon. Nah, itu lubangnya cuma kanan doang atau lubangnya kiri doang. Nah, ini. Terus kemudian apa lagi? Yang berpasangan. penting anting Hunting. Apa itu? i? E ring e Berarti kalau e enggak ada S-nya, itu cuma satu-satu saja. Terus e tadi, ada Bu, Bu ida itu apa tadi, Bu? Kaos kaki, ya? Kaos kaki, socks. Socks. Socks. Oke, ada ah, apa sepatu. kalau sepatu dipake, dipake, dipake. nah benda-benda ini teman-teman itu, itu itu adalah dihitung jam jamah karena di apa Oke, dihitung berpa berpasangan, berpasangan. Hmm. sering dipakai okay. ya okay. okay, selanjutnya ya apalagi kira-kira yang berpasangan ya coba yang Ears, ears bagus, Kalinya. ears sama kayak lagi nih. ini bagian tubuh mata. ya. Ears. Eyes, eyes. eyes gitu ya. Berarti kalau you it hurt my eyes, it hurt hurt my eyes, my eyes. Berarti itu menyakiti mata, mata, mata saya. Dua-duanya. Tapi kalau it hurt my eye, berarti cuma kena belah. Kena ke sebelah. Jadi misalkan ada orang yang main Main pasir gitu tiba-tiba ke kena gitu ya. Kalau bilangnya "it hurts my eyes", berarti yang kelilipan cuma satu mata tertutup. Tapi yeah. "it hurt my eyes" itu uh, dua-duanya, dua-duanya nah, khususnya yang ini, yang atas ini. Nah, glasses sama fans itu kalau dalam bahasa Indonesia itu dihitung satu-satu benda gitu ya. Enggak, kita bayarnya kan cuma satu kan? Ya enggak. Kalau kalian beli kacamata itu, bayarnya dua enggak pasti satu kan ya? Nah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu singular, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu masuknya plural karena berpasang, berpasangan. Oke? Ini Utama plural. Nah, ini plural, Bu. Ya. Berarti kalau ibu-ibu kalau pakai kacamata, kacamatanya kan cuma satu ya, Bu. Jumlahnya cuma satu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dihitungnya dua karena dihitungnya itu bukan satu set kacamata itu tapi dihitungnya kacanya yang kanan sama yang kiri. Kalau kaca kayak gini aja glasses glass itu berarti kacanya cuma kanan kok gitu ya. kayak kayak kacamata bajak laut itu ya. Nah kayak gitu ya. Kaca pembesar. Nah, kaca pembesar kayak loop gitu ya. Itu kayak loop. gitu. Tapi kalau kalau kaca ini kacamata yang biasa yang saya pakai yang mungkin teman-teman lain pakai yang di sini pakai itu dihitungnya itu plural. Maka kalau misalkan kacamata saya uh, apa kacamata saya baru gitu bagaimana? My glasses, my glasses titik-titik new. Are new. apa is? Are atau is? Are. Are. Walaupun kacamata itu kalau dalam bahasa Indonesia itu singgu singular. Terus kalau celana saya uh, my jeans. pants, celana saya my jeans. My jeans, jeans. Are ah, blue. Kenapa jeans itu dihitungnya plural walaupun cuma punya satu karena jeans itu bagian dari apa? Salah satu jenis And, celana. Yeah. celana. Oke. Okay? Mbak Zara sama Bu Ida ada pertanyaan karena sudah jam segini takutnya nanti Enggak, mas Enggak ada ya jadi itu ya itu adalah materi oh ini kita hari ini yaitu simple present simple present oke okay. digunakannya untuk apa tadi simple present pendapat, pendapat fakta, okay. fakta rutinitas terus rutinitas yang terpenting adalah rutin rutinitas. rutinitas jadi nanti untuk membedakan simple present dan juga Present continuous dan juga present perfect. Yang jelas kalau ada tendensi untuk kegiatan sehari-hari gunakanlah simple, pre simple present. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk sementara enggak, Mas. Karena masih dasar ya, Bu. Iya. Masih dasar. Ya, ini enggak apa-apa, mengulang lagi. Tapi ya memang ya kalau memang sudah ini materi yang hari ini itu cuma ini, cuma apa? Cuma mengingatkan Ibu gitu ya. Ibu saya yakin pernah belajar, Mbak Zara pun juga dulu pasti pernah belajar. Ini hanya untuk mengingatkan saja, karena dulu ketika belajar itu kan masih kecil ya, jadi belum apa, belum age of concern-nya belum ada. Jadi hanya sekedar belajar untuk mengejarkan soal, tapi tidak untuk memahami struktur dan sebagainya. Kalau sekarang kita belajarnya dengan penuh kesadaran. Jadi makanya apa itu sedikit sedikit berbeda. Oke, okay, uh, halo. Uh, Baiga dan Mbak Kina halo, atau siapa yang mengincar kelas ini? I do like, I do work like edisi. Halo, Baiga, Mbak Kina, siapapun yang mengincar di sini ya. Halo. Mbak, yeah, uh, ini buku yang sampingan yang ini sudah dikasih ke siswa elementary Yang ini? Uh, Belum, Mister belum, ditolong oh, di-share ya ini yang kemarin loh. isi essential grammar in use, masa belum? kemarin sudah saya share ke Pak Lukman. bentar, Mister. dicek ya, ini uh, maksud saya teman-teman dari kelas elementary, kalau misalkan apa masih masih bingung tentang present simple dan tenses lain, ini bisa melihat buku ini, buku ini simple, jadi nggak nggak apa nggak banyak gitu ya, nggak nggak ribet gitu, karena ini isinya itu latihan, latihan dan juga Uh, apa uh, ini latihan dan juga pemahaman dua-duanya kepakai nah, jadi kalau ini nanti selama kelas ini saya selain buku ini buku modul kita saya akan dampingi dengan buku ini ya oke okay, uh, kalau tidak ini ada sudah di share mister dulu Kenapa sudah di share ya? oh ya ya, ya. Oh, ya sudah di share oke okay, ya sudah ya berarti kalau sudah ini ya nanti apa uh, kalau misalkan masih butuh pemahaman lagi mbak Zara atau Bu Ida dan juga Bu Tri, kalau misalkan butuh pemahaman, boleh melihat buku buku ini. Nah, nanti saya akan padu menggunakannya. Oke, tapi karena sudah larut ya, saya tutup dulu. Kalau tidak ada pertanyaan ya, eh, mohon maaf karena mungkin materi saya terlalu padat. Kemudian, gitu ya, terus kemudian tadi jaringan saya juga tidak normal tadi sering keluar. Saya mohon maaf gitu ya. Tapi saya ya, saya yang saya sampaikan, Alhamdulillah itu tersampaikan semua. Jadi tidak tidak ada yang ini, tidak ada yang terputus. Oke, okay. kalau begitu, hey. saya tutup kelas ini untuk Bu Ida dan Mbak Zara. Sampai ketemu di kelas selanjutnya di minggu depan ya. Insya Allah. Minggu depan itu kita belajar ini. Kalau tidak salah apa? Coba saya, saya cek dulu materinya. Kita akan belajar ini. Ini kan tadi simple present ya. Nanti kita akan belajar tentang sembangra. Oke. Okay. Hari apa ya Mas? Hari Senin bu. Oh Senin, oke. Okay. Kita akan belajar tentang ini, apa bentuk uh, ini, apa bentuk ini, apa present simple dalam sebuah sebuah paragraf atau dalam sebuah percakapan yang lebih cocoknya, dalam sebuah percakapan. Nanti kita berarti di kelas ini kita akan belajar speaking, ya nanti ya kita akan okay. pakai belajar effort frekuensi dan sebagainya nanti akan saya ajarkan ya oke okay, okay. sampai sini ada ada, ada pertanyaan untuk okay, sementara ya? pas mas pas ya oke okay. <laughs> okay, ya. kalau begitu oke okay, saya ulang lagi ya. ini kayak ulang, ulang lagi ya maaf kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya mohon maaf tadi jaringan saya sempat bermasalah dan juga ini apa uh, mungkin apa uh, ya materinya sedikit padat ya karena pertemuan awal harus harus ini, harus saya benar-benar memberi banyak uh, apa materi. Oke, saya tutup kalau seperti itu sampai ketemu di hari Senin dan juga Kamis lagi. Ini Insya Allah. Senin, terus Ibu Tri kalau misalkan ini, uh, dan Bu Ida kalau teman-teman pengen belajar diajakin aja, Bu. Santai aja. Ya, oke, okay, Mas. Siap, Mas. Oke, nantinya uh, kalau terus nanti di kelas akur intermedi itu nanti ada ini, kok Bu. Ada academic writingnya Itu nanti ya. sama saya juga. Oke, okay. iya. Oke, okay, uh, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Okay, so Thank you, Sir. Selamat malam. juga ya. Selamat istirahat ya. Ya, ya. Uh, Baik, terima kasih, Mas Ernego. Oke, okay, silakan, Mbak. Kita akhiri uh, pembelajaran kita malam ini dengan membaca doa kafaratul parah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Terima kasih uh, atas pemaparan materinya Miss Nugroho. Terima kasih Mbak Zara, Bu Ida juga udah live duluan ya. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, nah, si nah, si Mbak Zara. Terima kasih Miss Zara. Ya. Terima kasih, Sir. Yo. Saya ini ya, saya izin live dulu ya. Iya, mister. Terima kasih, mister. Yo.